Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan saya Sela Paredita Umiastuti Mahasiswa tingkat 2 stikas rumah sakit saja akan menjelaskan mengenai penyakit benign prostatic hyperplasia atau BPH Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu BPH atau benign prostatic hyperplasia Jadi Benen prostatik hiperplasi atau BPH dapat didefinisikan sebagai pembesaran kelenjar prostat yang memanjang ke atas, ke dalam kandung kemih, yang menghambat aliran urin, serta menutup orifisium uretra. Pembesaran jinak kelenjar prostat yang disebabkan oleh hiperplasi sebagian atau seluruh kelenjar prostat yang menyebabkan penyumbatan uretra pars prostatika. Berikut ini gejala-gejala yang biasanya dirasakan oleh penderita pembesaran prostat jinak atau BPH: selalu ingin berkemih, terutama pada malam hari, nyeri saat buang air kecil, inkontinensia urin, sulit mengeluarkan urin, mengejan pada waktu berkemih, aliran urin tersendat-sendat, mengeluarkan urinan disertai darah, dan merasa tidak tuntas setelah berkemih. Munculnya gejala-gejala tersebut disebabkan oleh tekanan pada kandung kemih dan uretra ketika kelenjar prostat mengalami pembesaran. Konsultasikan pada dokter jika merasakan gejala BPH meskipun baru ringan. Selanjutnya, penyebab B9 prostatik hyperplasia atau BPH. Sebenarnya penyebab persis pembesaran prostat jinak atau BPH masih belum diketahui, namun, kondisi ini diperkirakan terjadi karena adanya perubahan pada kadar hormon seksual akibat proses penuaan. Secara umum, prostat akan terus tumbuh seumur hidup. Pada beberapa kasus, prostat akan terus berkembang dan mencapai ukuran yang cukup besar, sehingga secara bertahap akan menghimpit uretra. Uretra yang terjepit ini menyebabkan urin susah keluar, sehingga terjadilah gejala-gejala BPH seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena BPH adalah kurang berolahraga dan obesitas, faktor penuaan, menderita penyakit jantung atau diabetes, efek samping obat-obatan penghambat beta atau beta blockers, dan keturunan. Lalu, klasifikasi BPH terbagi menjadi empat, yaitu Stadium 1, ada obstruktif, tapi kandung kami masih mampu mengeluarkan urin sampai habis. Stadium 2, ada retensi urin tetapi kandung kami mampu mengeluarkan urin walaupun tidak sampai habis. Masih tersisa kira-kira 60-150 cc. Ada rasa tidak nyaman saat BAK atau disuria dan menjadi nokturia. Stadium 3, setiap BAK urin tersisa kira-kira 150 cc. Stadium 4, retensi urin total, buli-buli penuh, pasien tanpa kesakitan, urin menetes secara periodik atau overflowing kontinen. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selalu jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.